Yeah. Bella, jangan coba-coba kamu ngikutin aku. Jika kamu ngikutin aku, aku bacakan ayat kursi dan tahu rasa. Eh, si cepatnya aneh ba. dia ngomong sendiri loh. Gimana kita? Kalian baru tahu kalau saya aneh. Kemana saya kalian mulai dulu? Udah besar. Dadah. Aku tidak kabur kan? Iya. Yeah. Kamu yakin akan meninggalkanku, Fira? Iya, ini terakhir aku masuk sekolah, Bella Jangan tinggalkan aku, Fira Aku tidak bisa, Bella Kenapa tidak bisa? Tidak selamanya aku bersama kamu Aku harus mengejar karirku Tapi kamu adalah teman satu-satunya Temanmu banyak, Bella Tidak cuma aku saja Tapi hanya kamu satu-satunya, temanmu bersama aku Aku tahu Bella, tapi aku tidak selamanya bersama kamu Tolong hargai keputusanku Bella Tapi kamu harus berjanji, Tira Janji apa? Dan jangan pernah lupakan aku Aku berjanji, Bella Tapi kamu serius akan meninggalkan aku, Aku serius, Bella Alam kita berbeda Kamu makhluk yang tidak tumbuh Sedangkan aku manusia yang harus hidup Ya, kenapa? Kenapa nggak benar? Dan kita memang berbeda. Please, ngertilah perasaan aku. Bersikaplah dewasa, jangan seperti anak kecil. Terus relah? Tunggu. Ada apa sih? Iya, aku salah. Aku minta maaf. Untuk apa? Sudah gak apa-apa, Kak. Aku hanya tidak ingin ditinggalkan oleh Bella. Anak indigo atau orang yang memiliki kepekaan. Sebenarnya itu sih banyak. Ya udahlah, cukup sampai di sini aja, Bella. Masa depanku masih panjang dan aku sama kamu itu beda, Bella.